Hai guys buat teman-teman sahabat Ratu Bidadari mungkin tema konten uh, ini tentang penggalian kubur di mana seorang tiktoker jadi di dalam video ini seorang tiktoker yang mungkin setiap dia menggali kubur selalu di upload <laughs> jadi tiktoker penggali kubur nanti uh, akunnya akan saya cantumkan di video terakhir Uh, cukup menarik yang kita lihat Dimana seorang pemuda uh, Menggali kubur dan disitu juga ada tengkorak Tengkorak-tengkorak manusia Cuman disitu saya tidak Selain me, saya mereview uh, video ini Yaitu tentang penggalian kubur Dimana ada jasadnya Tapi saya disitu tidak Tidak membahas saja Ada hal-hal mistis atau horor Berdasarkan pengalaman saya tentang jasad-jasad manusia di dalam kubur, cuman saya tak bakar menyan ya, biar agak... eh, uh, apa biar agak... horor dikit. Wow, mantap, mantap, mantap! Biar agak... horor dikit, guys. Oke, jadi gini, uh, dulu saya pernah ketika saya masih sekolah ya, kalau nggak salah itu saya masih SD, dimana dulu saya pernah mengikuti atau ikut orang yang menggali kubur, karena tetangga saya ada yang meninggal pada saat itu. Namun ketika penggalian tersebut ditemukan jasad seseorang atau jasad manusia yang mungkin sudah lama tidak diurusin sama keluarganya. Jadi ketika menggali kubur kan itu di kuburan umum. Jadi kuburan umum dalam artian bukan kuburan Islam. Di situ ada kuburan, mereka campur gitu loh karena kuburan umum ya. E, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani. Semuanya dikubur di situ. Dan kebetulan dulunya ada sasad wow dan aku menyaksikan dengan mata saya sendiri guys wah ngeri banget kan apalagi di usia saya masih SD dan akhirnya tulang belulang itu eh, sebagian saya ambil saya bawa pulang Ya namanya masih anak kecil ya masih cair-cairnya jahil orang ya tulang-tulang eh, itu saya bawa saya ya eh, seginilah tak tahu ya tulang apa ya mungkin tulang rusuk kayaknya saya bawa pulang Dan ternyata Tulang yang saya bawa pulang Itu memiliki energi Jadi saya setiap malam itu Dihantuin Dihantuin ya intinya mimpi-mimpi buruk Kadang apa Ketika saya udah tidur-tidur enak-enaknya Tidur itu dia kayak gemeludek gitu loh Dan setiap saya tidur Saya selalu dimimpiin kembalikan ibarat balekno aku balekno balekno nanggoni balekno nanggoni kalau bahasa Jawanya balekno iku bahasa Jawa eh bahasa Indonesia nya itu kembalikan ke tempatnya Tuh. akhirnya karena saya dimimpiin horor seperti itu akhirnya tulang itu saya kembalikan lagi cuman ya saya gali apa gali tanah cuman mungkin 10 anu ya, 10 sentian karena saya galinya pakai anu, pakai tangan, nggak pakai cangkul. Saya kubur di tempat semula. Dan akhirnya alhamdulillah sejak saya kembalikan tulang manusia tersebut, saya sudah tidak dimimpikan mimpi yang aneh-aneh atau mimpi-mimpi yang horor-horor itu lagi. Terus buat teman-teman selain pengalaman saya, mencuri atau mengambil tulang belulangnya mayat uh, tulang belulangnya manusia yang sudah uh, menjadi kerangka ya Oh uh, saya juga pernah meneliti atau meriset bahwa tulang belulang kalau kita nemu di kuburan atau di pemakaman atau di tempat lain yang ketika kita apa dalam penggalian Terus ada tulang belulang Itu katanya konon Konon ya konon Cuman saya riset Kononnya ini saya riset, saya teliti e, Bisa buat nutup e, apa Usahanya orang Jadi tulang belulang itu bisa buat jahil ke orang Katakan kamu gak suka sama seseorang ya Katakan dia punya usaha Usaha warung, restoran, atau kafe tulang itu kamu taruh di situ atau lempar di situ saya yakin usaha itu pasti akan tutup makan resepi dan makan hancur itu kan berdasarkan mitos lah namun ketika saya teliti memang benar karena saya sendiri juga seorang supranatural saya juga spiritual dan saya hampir tiap hari menangani orang-orang kena santet, sihir, telu dan membuka-membuka aura-aura usaha, aura-aura bisnis seperti itu. Dan saya pernah berpengalaman menjumpai menemukan di mana dulu pasien saya konsultasi katanya restorannya itu sepi. Ada aja kendala seperti apa? Anak buahnya kerasukan terus tiba-tiba yang awalnya rame jadi sepi nah ini kan ibaratnya ganjil karena faktor apa akhirnya beliau mengundang saya konsultasi kepada saya dan saya cek kok saya melihat tulang belulang manusia ada salah satu putulan atau ya potongan tulang lah di sekitar situ yang sengaja yang sengaja ditaruh sama seseorang atau kompetitor atau pesaing bisnisnya gitu. dan akhirnya saya mediumisasi guys mediumisasi jadi saya memasukkan goib ke badannya manusia atau ke badannya siapa eh, anak buahnya saya minta Jin itu tadi untuk mengasih tahu dudui tempat lokasi di mana tulang itu berada ternyata tulang itu berada di apa bunga-bunga kan ada pot buahnya itu ternyata ditaruh di situ. Dan akhirnya ditemukan tulang itu saya netralisir dan akhirnya saya kembalikan ke alamnya goibnya terus tulang itu saya kubur kembali ke kuburan umum. saya ibaratnya saya netralisir dan alhamdulillah restoran yang sudah kena energi negatif tersebut auranya sudah terbuka lagi dan Alhamdulillah sudah kembali normal udah kembali rame lagi ini pengalaman-pengalaman eh, saya tentang apa tulang tulangnya manusia ternyata tulang manusia itu mengandung magic ya ya jadi memang dalam dunia sihir dalam dunia perdemitan dalam dunia black magic itu macam-macam jadi kayak syarat-syaratnya kan ada syaratnya oh, kalau mau ngeru orang harus nyuri apa kukunya orang itu tersebut si target atau mencuri apa rambutnya atau mencuri apa ya celana dalamnya atau pembalut softteknya macam-macam gitu Jadi dalam dunia magic itu memang nyeleneh-nyeleneh gitu aneh-aneh gitu loh cuman buat teman-teman masalah tulang ini ini hanya sekedar edukasi ya jadi jangan sampai dipraktekan jangan sampai dipraktekan di rumah dalam artian jangan ditiru kecuali yang sudah berpengalaman tuh ya kalau teman-teman nemu tulang-tulang kayak -tulang, gitu entah itu di kuburan umum atau di tempat lain ketika kalian mau bangun rumah atau ada pembangunan atau di sawah kebetulan di situ ada jasadnya manusia lebih baik dilaporkan saja ke pihak-pihak yang berwajib biar diurus atau dikubur di situ maksudnya nggak usah di pindah atau dipindah apa gitu daripada nanti kalian terkena energi negatif karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri saya mengambil salah satu tulang rusuk dari Mayat tersebut. Ketika saya masih kecil, saya tiap hari itu diminti suruh membalikan Jadi bahaya, apa teman-teman? Uh, ngeri banget. Uh, ini seperti ini video yang di samping tersebut. Ya seperti itu. Ya semoga ini hanya edukasi ya, teman-teman ya. Oke, okay, itu aja salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat. Jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Oke. Okay. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, ikutin update Dukun Kondang Idola Sejuta Umat dengan jutaan pengikut di alam nyata dan alam gaib.